Dua, tiga, empat, lima, enam, dan juga tujuh Kalian lanjut aja ke dalam episode ke-8 ini Gak usah kebanyakan basa basi Atau berbincang-bincang segar Kita lanjut aja ke dalam film pendek episode ke-8 nya Let's go bro Nah, kita udah ada di dalam Kita mau ngapain nih? Oh iya, jadi gini Kan sebelumnya itu, kamu itu kan hamil ya Iya, emang kenapa? Jadi gini, kalau kamu misalkan hamil Aku bakal ajak kamu ke suatu tempat yang sangat... Beh, ciamik lah pokoknya. Hah, tempat apa tuh? Oke, okay, aku bakal kasih tahu. Kamu penasaran ya? Eh, aku penasaran. Kasih tahu dong. Oke, okay, oke. Okay, aku bakal kasih tahu. Tapi kamu jangan kaget gitu. Kenapa anjay biasa aja kali Oke okay. aku bakal kasih tahu Iya buruh eh jangan kebanyakan ngomong penasaran nih haha <laughs> penasaran ya Iya oke oke oke aku bakal jelasin jadi tempat yang aku omongin tadi itu adalah kuburan ibu dan bapakku loh kok kuburan sih loh Emang kenapa? Ya, nggak apa-apa sih. Kan kamu tahu ya, ibu dan bapakku itu sudah meninggal gitu. Ya, sekitar satu tahun yang lalu lah. Iya, terus emang kenapa? Nah, makanya itu. Kalau kamu misalkan positif, terus aku ajak ke sana, siapa tahu nanti anaknya jadi anak baik gitu jempol. Oh, seperti itu? Ya udahlah, gas, lah kita ke sana. Wih, kamu mau nih? Ya, jelas mau lah ya. Oke, mantap. Yo, Yoi, mantap sekali. Oh, Yaudah yuk, kita langsung berangkat aja Eh, jangan sekarang Kita makan dulu, aku juga udah lapar nih Oh, seperti itu Yaudah, kamu masak aja sana Oke, okay, siap bos, aku bakal masak Habis masak, kita makan Habis makan, baru kita gaskin ke sana Oke, okay, mantap Oke, okay. sana masak Oke, okay, siap bos Hey Hayato, nih makanannya Wih Udah jadi Cepet banget Yoi dong siapa dulu ya kan yang masak Kelly gitu loh Yoi udah kita tes drive dulu Oke silakan silakan Oke ya Aku mau ngambil yang mana ya Ah ambil yang ini aja Rasanya mantap sekali Yoi dong siapa dulu ya masak ya kan Kelly gitu loh Yoi kamu tahu Yoi dong tahu udah aku bakal habisin dulu ya Oke siapa Aduh, akhirnya kenyang juga Gimana, makanannya, enak gak? Wih, sangat jelas enak Pokoknya, Mak, top chair lah, jempol Jempolnya empat Buh, mantap ya kan? Yo Yoi, bentar, aku mau minum dulu ya kan? Habis makan tuh harus minum Biar apa, biar gak keselek gitu Oke, siap, minum dulu sana Oke, bentar <tuh> hmm. Hmm. Hmm. <tuh> Ah Ah, enak pokoknya mah. Yoi yoi. Udah, sekarang kita langsung saja ke kuburannya. Oke, siap. Oh iya, ke kuburannya mau naik apa nih? Ya jelas jalan kaki aja. Loh, kok jalan kaki sih? Emang kenapa? Eh, kan kemarin aku udah bilang mobilku ke bengkel gitu, belum beres. Oh gitu. udahlah kita gaskan. Oh iya, emang kuburannya dekat dari sini? Ya jelas dekat dong, yang kemarin kita ketemu itu. Hah, kemarin? Kan kita nih udah Kenalan itu sekitar satu bulan 2 bulan. Nah iya maksud aku tuh sebulan kemarin itu kita ketemu deket dari situlah. Oh seperti itu. Waduh waduh. Udah kita langsung gasken aja ke sana yuk. Iya kamu yang ngomong mulu ya kan. Iya iya burulah gasken lah. Gak usah ngomong mulu. Oke siap berangkat. Eh tunggu tunggu ayatoh tunggu tunggu. Eh ada apa? Kita melipir dulu. Loh, emang kenapa melipir? Oh, udah, melipir dulu aja Melipir ke kanan nih? Iya, iya Oke, oke, siap Emang ada apa sih? Udah deh, ikutin aja Kamu nih protes mulu Oke, oke Tuh yang di bawah itu kan? Kan kita ini ada tanjakan Terus ke bawah itu? Iya, pokoknya di pojok sana Yang bawah kuning itu Oke, siap Kita langsung ke sana yuk oke Nah, kita udah nyampe sini, emang mau ngapain sih? Oh iya, kayak kemarin lagi Ah, kayak kemarin gimana? Eh, masa kamu lupa sih? Kan kamu yang ngajakin Bentar Oh, kamu tidur itu? Iya Oh gitu, oh iya, kita lupa ya Kali ini belum ya Yuk, Elo setiap hari tuh wajib gitu Yo, eh, Yoi udah, sekarang kamu tidur Oke siap nih udah nih Oke kamu harus siap ya Iya dong aku mah selalu siap ya kan Siap tempur pokoknya Anjay siap tempur Udah, aku bakal mulai dalam hitungan ketiga Kamu jangan kaget oke okay? Yo, Yoi eh, dong aku mah anti kaget-kaget klub. -kaget Anjay yo, Yoi eh. udah, aku bakal hitung ya Satu Dua Tiga Udah siap belum Ya jelas sudah dong Oke, dimulai ya. Oke, siap Udah, udah, udah, udah, udah. udah Udah? udah udah udah per per per per per per jam per per per per jam per per per 5 jam? per per per per per per per per per per per per per per per per per per per Oke, kita Nanti keburu hujan Kalau hujan, beh basah-basah nanti Oke, siap, bos Dikit lagi kan jalannya Iya, dikit lagi Oke, berangkat Haduh, bentar, bentar ah bentar, kenapa? Bentar, aku pusing nih Jalannya kemana? Ke kiri atau ke kanan gitu Waduh gimana sih iya aku juga lupa kamu kemarin itu pas kita pertama kali ketemu itu jalannya kemana ke kiri atau ke kanan kalau aku sih ke kiri ya kan aku ada di pantai sana Oh di sana udah kita langsung saja ke pantai kalau udah nyampe pantai situ aku udah tahulah pokoknya tempatnya Oke siap berarti kita ke pantai dulu nih yoi Oke berangkat kita ke pantai let's go Nah ini dia tempatnya nih Wih kok gini tempatnya ya Memang gini emang mau gimana Bener nih tempatnya Bener nih, eh, gak percaya banget sih Oh iya kalau misalkan ini tempatnya, berarti kita ke kiri. Oh, ke sana Tapi nggak ada tanda-tanda kuburan nih di sana. Iya, gimana sih kamu? Bener gak nih tempatnya nih? Bener. Terakhir kita ketemu itu kan di sini. Kok terakhir? Pertama kali kita ketemu di sini, bukan terakhir. Iya deh, kamu nih ngomong mulu. Eh hey. Mana sih? Ya udah kemana kemana. Jadi gini, pertama kali kita ketemu kan di sini. Terus aku munculnya itu dari belakang, berarti kita ke belakang situ. Oh ke situ? Tapi nggak ada tanda-tanda kuburan loh. Iya emang nggak ada. Udah kita cek aja dulu yuk. Oke okay, oke. Okay. Awas nih kalau kamu salah, aku kibek kamu. Woi slow aja kali. Yaudah kita langsung ke sana. Oke okay, berangkat. Nah. Kayaknya ini tempatnya, aku ingat banget di sini tempatnya Loh, ini mah bukan kuburan anjay Iya bener sini dah, beneran dah, swear Eh kamu nih hayal aja, ini mah bukan kuburan, ini gedung, ini apaan ini ya Iya, aku juga bingung kenapa ada gedung begini ya Perasaan sebulan dua bulan yang lalu itu nggak ada gedung begini Coba kita muter-muter Siapa tahu kamu salah lihat. Oh, ya udah deh, kita langsung gasken aja muter-muter. Eh, iya nih gimana sih? Ini dari dulu emang ada kayaknya. Eh, tahu dari mana kamu emang ada? Ya piling aja piling. Piling piling. Udah, kita muter-muter aja. Tapi saya ingatku ini dulu enggak ada. Ada. Enggak ada. Ya udah, daripada kita berantem mendingan kita muter-muter aja. Oke, oke. Menurutku ini enggak ada. Eh, berantem lagi. Kita muter-muter aja. Oke, siap. Tuh, kita udah muter-muter tapi sama aja gitu, nggak ada tanda-tanda kuburan Iya, salah kali kamu tempatnya Nggak, beneran dah nggak bohong Oh iya, kamu ada kontak dari pemakamannya nggak? Hah, maksudnya? Jadi kan ada yang gali tuh kuburannya Nah, kamu ada nomornya nggak? Oh, yang gali makam ini? Iya Oh, jelas ada dong Ya udah, sekarang kamu telepon aja, nanyain gitu Kemana kuburannya? Iya, tapi seingatku di sini. Eh, di sini, di sini, udah jelas-jelas ga ada juga. Oke, oke, aku bakal nelpon ya. Iya nelpon lah, cepat buru. Aku ini udah pegel nih, motor muter nggak jelas, bikin orang capek aja. Ya memang. Ya memang, ya memang, buru sekarang telepon. Oke, siap komandan. Komandan, buru telepon. Oke.